Selamat malam, salam damai, salam sejahtera untuk kita semuanya uh, Ini merupakan ketiga kalinya Ronyi Teater punya acara Mudah-mudahan ini bisa memberikan yang terbaik untuk kita semuanya uh, Sebelum acara ini dimulai ya, Mohon keikhlasan untuk kita semuanya Kita panjatkan Sendiri Karya Teologi Buatku menung, Tak mengapa aku sendiri. Kodok tidak cinta pun tidak. Hanya lentera yang menemani. Kini aku tahu hati kegelapan tak guna bentuk, tak guna gerak. Kini aku tahu hati kegelapan. Dalam bayang-bayang, aku bercermin-bercermin yang -bercermin telah tahukah engkau? Aku makin sunyi, makin ku mengerti. Nyanyian ranting karya isan moko ginta, dasin. Pada puncak pengharapan Merantinglah aku Loroh terhempas Melayang terbuang Semakin sempurna tikaman Tak kalah angin tak membawaku pulang Pada sekawanan kupu-kupu Aku isyaratkan nyanyian daun kering Mengelopak dan luruh di pagi ini Padahal harapan sudah terlanjur Kita tanam di rimba kenangan Seberapa besarkah lagi di kamanmu untukku Puas pula engkau menatap aku yang meranting sudah. nazar lalu menghisap tiap sel audra mangsa sambil mencabuti surai singa dan ekor merah ialah lelaki itu yang menapakkan kaki ke atas angin membisikkan mantra-mantra dan membedah kutukan maka Badai pun langsai kedadanya perkasa Ia telah lumatkan sejuta musuh Tanpa takikan kampak atau hunjam Sekadar sebab telah ia tanam kain hitam dalam mahkota Sedangkan ajal terkunci asing dan purba Ketika parang membuntingi jakun jantannya Darah pertama menetes-netes dari ilalang Mengaliri pembuluh darah tiap waris Sehingga tak perlu tangis baginya Meski mahkota terpental sanyup Iyalah lelaki Dengan belatung dan cacing di perutnya Menyetubuhi tanah ibu yang manis Melahirkan mutiara-mutiara yang merambat menuju langit Lelaki itu Ali, Leluhurku perku Kali ini saya akan bertutur dari Bangka Tengah Yang mengisahkan seorang pemuda pemberani Alkisah, si Paga adalah pemuda perantau Yang datang ke desa penya untuk menadu nasibnya Di desa penya terdapat hutan yang sangatlah angker Teman-teman tahu tidak Menurut cerita masyarakat di sana hutan tersebut sangatlah angker sampai tak satupun warga berani masuk ke hutan itu tapi pagal karena, karena Paga ingin membuka lahan bercocok tanam Paga harus masuk ke hutan itu agar punya lahan untuk bercocok tanam saat Paga ingin masuk ke hutan banyak warga yang menolak agar si Paga tidak masuk ke hutan itu hei Paga Jangan masuk ke hutan itu, berbahaya, nanti kamu akan celaka lho, kata warga. Namun, si paga yang pemberani tidak memperdulikan omongan warga dan akan tetap masuk ke dalam hutan itu. Saat paga masuk hutan, karena pagar ingin membutuhkan lahan, karena banyak pohon di sana, akhirnya berhari-hari tanpa kena lelah, si paga menebang pohon dari pohon satu ke pohon lainnya. Saat Baga sedang menebang pohon, tiba-tiba Paga -tiba mendengar semu seluruh keumpungan perampok yang akan merampok dan menguas seluruh harta milik warga desa penyang. Paga pun menginap di sela salah pohon dan mendengar seluruh pemicahan kelompok yang akan merampok dan menguras seluruh harta milik warga desa. Mengetahui hal tersebut, si Paga berlari memenuhi warga untuk mengabarkan bahwa ada bahaya besar bagi penduduk desa. Wahai warga punya. Wahai warga punya? ada pelampuk yang akan mampuk desa kita, ayo semuanya kita sembunyi sebelum para pelampuk itu datang dalam sekejap para penduduk pun bersembunyi bersama-sama untuk menyelamatkan nyawa dan hartanya singkat cerita para pelampuk pun sampai di desa Hah, Alangkah terkejutnya mereka mendapati desa yang sudah sepi tak ada satupun rumah penduduk yang berani masuk ke itu Singkat ceklah, akhirnya para perampok pun kecewa dan sangat marah dan ingin membakar rumah-rumah penduduk. Ayo kita bakar rumah-rumah penduduk ini, jangan sampai ada yang tersisa, kata, kepa, kata para perampok ke anak buahnya. Segantang, semua anak buahnya mendengarkan omongan kaptennya dan membakar seluruh rumah penduduk. Akhirnya dalam sekejap rumah penduduk pun dibakar dengan dan juga dikatakan dengan tanah tanpa ada yang tersisa. Dengan rasa kecewa akhirnya para perempuan pun kembali ke hutan. Melihat situasi desa yang sudah aman, para penduduk pun kembali ke rumahnya masing-masing untuk membersihkan puing-puing rumahnya. Saat para perampok masuk ke Pagar dengan keberaniannya menghadang para perampok itu seorang diri tanpa ada yang membantunya. Hai hey, perampok, kamu mau ke sini? Tidak boleh, lewati saya dulu, kata Pagar. Hah, lewati kamu? Kami kan berbadan besar, banyak orang, dan juga... Satu segombongan perampok yang ingin masuk ke hutan ini Kamu yakin mau mengalahkan kami? Yakinlah Segentak perkelincanganlah sengit antara pagar melawan perampok ya, Uyak! Uyak! Uyak! Singkat cerita, si pagar pun memenangkan pertarungan itu Dan perampok pun kalah Ampun! Ampun tuanku! Saya menyegak! Saya mengaku kalah! Terperampok Baiklah, tapi ada syaratnya, kata Paga. Apa syaratnya, Tuanku? Jangan sekali-kali kami ngapok atau membakar rumah penduduk lagi, kata Paga. Baik, Tuanku. Tapi izinkan kami mengangkat Anda menjadi pemimpin kami, ucap ketua ngapok itu. Nah, akhirnya. Paga pun dijadikan pemimpin oleh mereka dan para perampok pun sudah berjanji kepada Paga untuk tidak mengulangi perbuatan merampoknya lagi. Singkat cerita, akhirnya Paga dengan masyarakat pun melihat si Paga dan menyambut si Paga dengan senang gembira. Hidup Paga, hidup Paga, kata para penduduk. Nah teman-teman akhirnya apa penduduk pun sudah beraktivitas seperti biasa dan akhirnya bahwa penduduk pun tidak takut ada perampokan lagi Nah teman-teman ternyata keangkeran hutan tersebut hanyalah akal-akalan dari perampok untuk menakut-nakuti warga dan keangkran hutan tersebut tidaklah benar Nah itulah cerita si paga yang berasal dari desa penyak, kabupaten Bangka Tengah Semoga kita selalu menjadi anak yang jujur dan berani melawan kejahatan Terima kasih Dah. cerita angin karya ian Sancin aku pernah memiliki sebuah angin yang tak topan juga tak badai sama jinaknya seperti merpati, terbang jauh dan kembali Bukan untuk sebuah surat Sebab berita sudah terlalu basi setiap pagi Sebab, perahuku pun sudah lama terlayar. Bahkan sekocinya pun pecah di sela-sela akar, lalu tumbuh membesar. Aku pernah punya angin, yang pandai berkata dan bernyanyi tentunya bukan dusta di lantang yang sunyi apalagi merindu rendahkan lagu kebangsaan sebab sumpah kita terbenam lama dalam ingatan bahkan ketika kita lahir ini bangsa sudah merdeka. Kini aku tak lagi memiliki angin. Setelah perseteruan pemimpin, tak ada akhir. Beradu haluan tanpa kemudi, angin kupu. Lagi dingin Membakar semua layar Sampai Kelunasnya 4 Februari 2018 Sampai <susuruh> daripada mendengarkan alunan musik. Untuk menjadi seseorang membuatmu bangga Ibu Anakmu ingin sekali berada di sampingmu Untuk selamanya Aku sayang ibu Gerasukan penuh coba kompres badannya Maria Dan anehnya, sepanjang perjalanan, saya selalu mendengar bisikan-bisikan yang tak jelas. Entah dari mana datangnya, saya tak menghiraukan. Mungkin karena saya terlalu capek, dan sampai jadi tempat ini, badan saya tiba-tiba sakit -tiba sekali. Seperti yang teman-teman lihat. Pingsan tak berdaya. Kan apa aku bilang? Maria itu kerasukan penduduk hutan sini. Nah lihat apa yang terjadi. Ya sedikit-sikit saya tahu lah hal ginian. Siapa dulu? Amir anak penjual gengkol dan di kita akan lagi merepotkan sahabat baikku semuanya